Welcome ke my youtube channel Hai jumpa lagi dengan aku Dewi Indra Kali ini aku ingin Vlog di sini. aku lagi menanam Tanaman eros tanaman terong yang masih kecil, kecil terongnya masih kecil masih bercana. Hai, di hai, hai, sana itu ada tanaman kacang, hai. apa namanya tuh? hai. Hai, aku terus ya kita jalan-jalan aku ingin tunjukin kepada kalian daun siflukan sebetulnya ini sangat berguna banget ya sebutan ini kalau di luar negeri ini harganya mahal banget ini sebutan ini karena sobat semakin penyakit bisa di antaranya itu panas dalam satu dulu Daunnya akarnya juga bisa, tetapi aku gak seberapa paham untuk obat apa. Ini di, pedesa di pedesaan, itu banyak banget. Oke, okay, kita lanjut yuk, lihat tanah. lebi mulai angin, kalian, ini suasana pedesaan Soalnya ini siap untuk dipanen. Ini Nunggu mungkin satu bulan lagi udah panen. Ini punya orang. Oke, kita jalan-jalan lagi ke ujung sana. Siapa tahu ada pohon cucukan lagi. Ikuti aku terus. buahnya juga kecil-kecil banget ini tidak ada yang matah semuanya mentah oh ini ada lagi ini adalah pohon sepira Enak banget, temen-temen Itu di seberang sana ada anak-anak lagi main sepedaan. Hai, hai, hai! Hai, hai! lanjut Ada tanaman pisang. Ini tanaman pisang buah di sebelah sana. Jika ada pohon pisang terbaik dan lain-lain, oke, kita lanjut. Ini pekerjaan aku sore-sore. Kalau tidak ada kerjaannya begini, aku nyenengin apa ya, suka suka hati aku menghibur aku. Nah di sini aku menemukan daun kemangi. Tapi daun kemanginya barusan dipotongin ini supaya dia tuh tidak gampang mati. Terus Daun kemangi. Di sini ada daun. lalu sebelah sana itu perkebunan singkong semua. Uh di sekelilingnya adalah perkebunan singkong. Terima kasih sudah menyaksikan. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel aku, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.